Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ketemu lagi di channel saya Di Dero Saoto Buat teman-teman saya ucapkan terima kasih Yang sudah mampir Yang sudah subscribe Yang sudah like Saya ucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Semoga teman-teman Senantiasa diberikan kesehatan Dibanyakin rezekinya. Nah, teman-teman pada kesempatan ini saya sama Ibu Brenda ya. Yeah. Ibu Brenda, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, Ibu Brenda ini adalah youtuber juga ya. Betul. Ibu Brenda, kalau oh, disebutin. Buat teman-teman yang hmm. pengen tahu stok mobil di uh, sini bisa update juga infonya di okay. YouTube channel Okta Automobile. Okta Automobile. Betul. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi, teman-teman. Teman-teman bisa langsung Nge klik aja, Betul. langsung ke kontennya Ibu Brenda Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya mau mereview sama Ibu boleh, Brenda Boleh, boleh Mudah-mudahan review ini bisa menjadi bahan rekomendasi teman-teman yang mau cari kendaraan mobil bekas tentunya ya Betul Yang harganya mungkin bisa menjadi bahan telak ukur buat teman-teman semua Betul banget <laughs> Oke, kita mulai yang mana nih, Bu? Oke, boleh. Kebetulan kita lagi ada stok R3 nih, Oke. Uh, Bang Dede ya. Iya. Uh, R3-nya ini tipe GL, transmisi manual tahun 2014. Tipe GL tahun Betul. 2014. 2014 bertransmisi iya. manual Manual. tahun 2014, bertransmisi manual, pajaknya bulan 9. Betul, ini plat B, ganjil, hmm. uh, f ini Bekasi. Bekasi. Oh, Bekasi. Betul. Kilometernya di? delapan puluh tujuh ribu teman-teman tahun dua ribu empat belas warna silver tgl bertransmisi manual platnya ganjil atas nama perorangan ya atas nama uh, iya. perorangan nah ibu Brenda kira-kira ini mau dijual berapa untuk harga case-nya nih okay. untuk Eh, uh, teman-teman YouTube Derosa, okay. Brenda kasih cash 125 juta aja. 125 juta. Tentunya Ego. masih bisa nego ya. Benar. Nih, tapi jangan nyangka ke teman-teman ya. Nah, teman-teman, harganya cukup menarik 2014 dengan kondisi yang sangat bagus. Istimewa, teman-teman. Pajaknya di bulan 9, nomor ganjil. 125 ya. Betul. Untuk pakai kreditnya barangkali. Nah, untuk teman-teman yang mau kredit nah. di OTL kredit 115 juta aja, Bang Dede. ya OTR 115 juta dengan DP dari 20 juta okay. Cukup 15 juta aja kalian sudah bisa bawa R3 tipe GL 2014 DP 15 juta uh -oh. Angsurannya Angsurannya di 3.465.000 kali 47 kali Nah, teman-teman DP 15 angsuran 3,4an ya Kali 47 juta Betul banget Recommended buat teman-teman R3 GL dan transmisi manual Oke, okay, bahan-bahannya masih tebal semua overall, saya lihat sih mm. masih sangat rekomen buat teman-teman. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman, yang ada rezekinya bisa langsung telepon Ibu Brenda. Iya, <tik> <tik> <tik> <tik> terus bang. Kan ini manual nih, uh. kita juga ada yang uh, Matic, mm -hmm. baru mau masuk lagi di jalan. Okay. Ya, buat teman-teman yang lagi nyari r R3 Matic, kita juga ada R3 mm -hmm. tipe GX, di atasnya mm -hmm. tipe ini ya. 2014 transmisi juga? Transmisi 2005. Matic. 2005 nah, 2015. Pertransmisi Matic, tipe GX, tahun 2015. Warnanya betul. apa? Warnanya merah marun. Merah marun, warna betul. tua ya. betul ya. Betul. Kilometernya masih di 80 ribu Ya, pajaknya Juni panjang tahun depan, Bang. Wah, wow, uh -uh. pajaknya tidur. B ya, teman-teman ya. Kemudian untuk harga cash okay. yang metik, Bang. Uh -huh. Ini kan barangnya lagi di jalan ya, mm. cuman beda 5 juta aja. Nah. Kalian dapat tahu uh, tahunnya lebih muda satu tahun dan nah. tipenya lebih tinggi. Berarti 130 juta? Betul. Nah, teman-teman, 130 juta sudah dapat tipe GX bertransmisi manual, ter tipe tertinggi yeah. loh betul. Nah, nah, nah untuk yang uh, metik ini saya kasih khusus teman YouTube-nya Bang Dedek nih ya Siap. untuk derosa Auto itu promonya dari DP 18 juta, delapan belas juta jadi tiga juta aja. Wow 13 belas juta diskon lima juta dengan angsuran tiga juta dengan um, 47, kali, 47 kali kemudian syaratnya juga mudah okay. banget, tinggal subscribe channel YouTube daerah Solo, tentunya. Oh iya teman-teman, tolong yang mampir ke <tuk> YouTube-nya Ibu Brenda, tolong bantu subscribe juga. Semoga bisa teman-teman mendapatkan informasi-informasi yang updatean di daerah seputar BTC Bursa betul, ya. Betul. Betul. Oh iya Bu Brenda, saya ya. lupa ada yang kurang. Apa tuh bang? Untuk Benefitnya apabila teman-teman membeli di sini, membeli cash ataupun kredit di okay. sini. Benefit apa, apa aja ya? Betul. Benefit apa aja yang didapat ketika beli di sini? Bener. Satu, garansi okay. 100%. Mobil kami bebas tabrakan. Okay. 100% bebas banjir. Okay. 100% dokumen sah dan lengkap. Okay. Terus udah gitu, Bang, kita juga ada menyediakan garansi mesin ya tentunya. Okay. Dan untuk kalian nih yang misalnya beli di luar kota ya, okay. di seluruh Indonesia yang pengen kredit juga bisa kita bantu. Nah. Terus mungkin juga jika ada betul, uh, kendala betul. nih teman-teman di bi-checking Oke okay. Atau rumah sewa mungkin Oke okay. uh, Atau mungkin karyawan uh, belum tetap dan lain-lain Kalian okay. langsung konsultasi nah, saja di ke Brenda ya brenda. Uh, uh, Di nomor HP 0813 0813 8595 8595 ya teman-teman 5400 5400 ya teman-teman Aktif 24 jam wow, Buat ibu Brenda siap melayani teman-teman yang membutuhkan mobil baik cash ataupun kredit Betul. di seluruh Indonesia. Betul, pengiriman nanti juga bisa dibantu. Nah, apalagi teman-teman, kira-kira mana yang cocok tinggal telepon di Brenda. Oke. Okay. Oke, selanjutnya. Kita lanjut ya. Baik. Di sini ada uh, Terios, Bang, yang pengen SUV ya, nah, tapi PA. budgetnya mungkin budget minim. Okay. Kalian bisa juga ini jadi pilihan ya dari Daihatsu hmm. okay. yaitu Terios tipenya TX transmisi manual tahun 2011, Bang. Nah, yes. SUV low yang Betul. Cukup bagus kondisinya nih, teman-teman. Iya, ini 1.500 cc ya, teman-teman ya. Cc. Kilometernya Dan juga masih di 100 ribuan ya. 200, 600, tahun 000, 2011 betul. masih cukup uh, ini ya. Untuk masih cukup normal ya. Ini ganjil. pajaknya Agustus, platnya hmm. hmm. ganjil Tangerang Kota. Tangerang Kota, teman-teman. Hmm. Jadi Dan yang hmm. kalau mobilnya sih saya rasa bagus ya. Hmm. Ditambah lagi bannya sudah semi patul nih. Betul. Yeah. Belakangan sudah di-upgrade di nih di teman-teman sama yang punya jadi tambah keren ya tambah keren kesennya. malah makin matching gitu untuk kelas SUT ini nah kira-kira harga cashnya nah. buat temen di Rosa Auto okay. cukup di 125 juta aja 125 nego juta ya juta langsung datang aja nego di tempat okay. ya dicobain mobilnya sampai jadi, mobilnya, uh, sampai jadi. dan untuk uh, paket kreditnya Brenda okay. kasih OTR kredit di 115 juta aja dengan DP juta. dari 23 juta aku, 23 aku kasih 20 juta. Uh, jadi 18 juta, 18 juta teman -teman. sudah bisa bawa pulang Terios ya dengan angsuran 3 1.350.000 kali 47 kali. Langung. Luar biasa. cepat aja. Harganya. Benar-benar harga yang sangat worth it, murah menurut saya ya teman-teman ya. 2011 tipe TX bertransmisi manual pajaknya di bulan delapan. Nah ini pajaknya gimana nih bu kira-kira? Nah pajaknya bulan Agustus untuk perpanjangan mm. nanti kita diskusikan. Oke, okay. ini atas sama perorangan pula, Tangerang Kota, alamat alamatnya yeah. Nah, teman-teman, DP-nya -teman, sekitar 18 juta. Betul, 18 juta aja, Angcinan langsung bawa pulang. Terio, oke. Okay, selanjutnya ada innova, nah iya, Bang, ini ada Innova, yang okay. nah, buat teman-teman lagi nyari innova, Ribbon innova, Manual innova, innova, Manual, bensin? Ini bensin, bensin. 2000 innova, 2000 CC betul manual ribbon 2000 cc tahun dua ribu ganjil daerah Tangerang Tangerang Kota ya ini Tangerang Kota nah. ya kilometernya di 99.000 puluh sembilan kilometernya sembilan puluh ribuan kurang betul, lebih betul iya warna hitam kondisi secara overall masih sangat bagus betul luar biasa bagus nah ini pajaknya bulan 3 panjang ya Pajak, Marat, Panjang hmm. tahun depan. Atas nama perorangan, bukan Betul. kantor. Uh, ini atas nama Petek. Atas nama kantor ya, teman-teman, hmm. nah, atas nama kantor. 2016, bensin manual, dari yang model ribon Nah, kira-kira harganya berapa? Untuk harga cashnya, buat okay. teman uh, YouTube Deral Auto Brenda iya. kasih cash cukup di 255 juta aja. 255 juta. Bawa langsung ribon ya, nah. manual ya. Dengan OTR kredit cukup di 235 juta aja. Nah, Terus yang mau kredit, ini. ya Bang Oke. ya, DP dari 30 juta, aku kasih jadi 25 juta aja. Wow. Dengan angguran 6 juta, 789.800 kali, 47 Oke. kali. Cuman nah. kalau teman-teman pengen lebih ringan nih Bang, mm -hmm. Bisa ambil yang lima tahun 5 tahun. Betul. 5 tahun sekitar 5 juta Sekitar 5.912.000 kali 59 kali Nah Betul. itu teman-teman pilihannya ya Mau yang 4 tahun sekitar 6.700.000 ya? Betul Atau oh, yang, yang 5 tahun sekitar 59 Iya Nah ada lagi berapa kali? Uh, ada lagi nih, okay. Bang, dari Daihatsu lagi. Xenia. Betul, temennya Avanza. Oke. Okay. <laughs> Ini ada Xenia, ya, tipe X-Deluxe, okay. transmisi manual. Manual, oke. Okay. 2016, 2016, ya, 16, yang sudah barong, ya. Betul. Okay. Ini kilometernya di rp ribuan. an 80000 oke, masih worth it, 2016. Betul. Pajaknya November, Latbe, Genap, Tangerang. Plat Ganjil. Betul. Oke, okay. nah harganya kira-kira berapa? Harga cashnya cukup di 135 tiga juta aja langsung bawa pulang seni tahun dua Tapi buat yang mau kredit, okay. rendah pasti di OTR kredit 125 dua puluh juta. Okay. DP dari dua puluh juta diskon lima juta nah. untuk teman YouTube Derosa Auto jadi lima belas juta aja. Wow luar biasa. Dengan angsuran nih bang, yeah, yeah, angsurannya tiga juta sembilan ratus kali empat kali bisa lima tahun bang. Okay. Kalau pengen lebih ringan, mm. angsurannya jadi tiga juta empat ratus kali lima kali tetap di DP lima belas juta. Nah tuh teman-teman, apalagi yang kurang. Dari penawaran ibu, Brenda bener-bener langsung nunggu saja ya. Betul, tinggal bayar. Iya, iya. dari saya lihat diskonnya banyak, loh, dari banyak dong loh. buat iya teman-teman di ya, <laughs> lo, luar biasa, teman-teman. Nah. Oke, lanjut, Bang. Oke. kita sebelah ada uh, ini Veloz, Veloz tahun... Veloz. 2000 dua belas dua belas dua ribu dua belas dia ini uh, yang seribu lima ratus cc ya seribu lima ratus cc mm -hmm, transmisinya Matic. Matic. Uh... jadi kalau tadi teman-teman ada manual mm. ini kalau mau pilih Matic ada ini ya oke okay. oh, uh, ini kilometernya di tujuh puluh ribuan wow rendah banget ini asli betul. ya kilometernya ya Iya, betul pajaknya di bulan november okay. plat B genap Tangerang betul terus untuk harga guysnya nih bang ya untuk okay. ini cukup seratus dua puluh lima juta aja nah Ah, Pellos 2012 teman-teman Cuman segitu 125 juta. juta Masuk bisa Nego Yang serius langsung datang hubungin nah. Brenda ya nah. Kemudian untuk OTR kreditnya cukup di 115 juta rupiah aja OTR kreditnya 115 juta mm -hmm. rupiah Aku mau kasih promo okay. Khusus yang ini dari DP 18 juta jadi 13 juta aja nah, bener, wow. bener Dengan aturan 3.650.000 kali 47 kali tiga koma bulan teman-teman. Iya. Mudah-mudahan mobil ini bisa merekomendasi teman-teman juga yang kebutuhannya akan networking betul, betul. Oke, selanjutnya ada Grand Livina tahun dua ribu. Esgir ya. Yang -gear, -gear. betul -gear Tahun dua Ya. Tiga baris, okay. kemudian interiornya joknya udah full SMP ya? Oke, okay. mm -hmm, ini kilometer delapan puluh tiga pajaknya November. Itu plat B genap Jakarta Selatan. Hmm, mm -hmm. Teman-teman, harganya berapa? Untuk harga cashnya cukup di 125 jutaan aja. Nah, Kalau di sini nggak mahal-mahal ya, dengan OTR kredit di seratus lima juta. Nah, bukan main DP-nya, Bu kasih DP ya. Oke. Dari 18 juta jadi 13 juta. Nah, lu. Dengan biasa. angsuran 3.618.500 kali 40 cicilan. Sama sama yang sebelah ya dia. <laughs> <laughs> Pokoknya di sini asalkan teman-teman serius langsung kontak aja dan dibantu jangan sungkan chat atau bertanya. Yang penting nah, kita silaturahmi ya, teman-teman. Mobilnya benar-benar secara overall saya lihat masih bagus, ban-ban masih tebal, bodinya masih kinclong, kilometernya masih rendah ya, 80 betul, ribuan ya, teman-teman ya. Tidak apa lagi teman-teman sudah tiga baris dapat matic? Atau kalau teman-teman mau yang maticnya polos, saya Betul. betul. Oke, okay, ada lagi Bu kira-kira? Okay. Nah, ada lagi nih. Betul, man. ini juga baru masuk okay. nih Bang Deni ya. Ini ada Mobilio, eh transmisi metik tahun 2017 warna hitam, terhadap, betul atas nama pribadi, uh, kilometernya baru sembilan puluh ribuan, pajak panjang Februari tahun depan, ya, betul, betul, terlam, betul. Nah, uh, eh ya. ya. ya uh -uh betul harga cashnya cukup di 175 juta aja nego Iya betul terus ke kalian yang mau kredit dana kasih OTR di 155 juta aja dengan DP 30 juta angsuran 4.650.000 kali empat tahun pengen lebih ringan lagi nggak bang bisa ambil di tahun angsuran empat juta kali lima tahun betul nah, nah, betul nah langsung telepon teman-teman Terus Bang, kalau okay. buat teman-teman yang pengen usaha ya, yeah. itu juga ada opsi mobil lagi nih Bang nah. di belakang, ada satu lagi nih nyempil nah, nih. Yuk, kita lihat, yuk. Yuh, langsung ya kita cek aja. Ini kondisinya masih bagus banget ya. Ini ada Daihatsu Grand Max tipe D. Uh, sudah AC ya, transmisi manual, kapasitas uh, mesinnya 1300 cc. Tahun 2018 Oke. nih, nah, betul-betul ya. Kilometernya juga baru 71.000 puluh Iya Betul Pajak nol panjang, panjang Tahun Dan depan nih Jadi teman-teman nol -teman beli langsung Bayar pajak ya karena ini masih panjang Banget Uh, uh. Betul Terus untuk uh, harga paket kreditnya nih okay. uh, Cukup DP 30 juta aja Angsuran 2.975.000 kali empat tahun nih Buat teman-teman yang mau kredit uh, uh. <tik> Iya okay kelas tahun dua, betul. Eh, 18 belas ya. Mm -mm. Oke. Okay. Uh, untuk harga OTR nya, untuk harga cash nya, yeah. buat temen YouTube Tiara auto okay. brenda kasih 120 juta aja, nah, diskon 5 juta, oh. jadi 115 juta aja ya. Nah, iya, betul kan. banget. Nggak sih siap pakai, PR nya tunggal satu sih bang. Tinggal bayar, oh. Iya, iya. Nah, semua orang ada, betul. Ya, ya, ya. Kalau kalian pengen tahu stok update, betul. bisa juga kalian follow Instagram Okta atau nah, atau langsung chat atau telepon ke nah. Brenda. Ada lagi yang mau dibawain kira-kira bu Brenda? Nah, buat teman-teman daerah Sao Auto, dimanapun kalian berada ya, okay. jangan sungkan chat atau bertanya, yes. jangan sungkan juga, uh, misalkan kalian ada yang perlu dibantu, hmm. selama kita bisa bantu, kita bantu ya betul. bang ya. langsung konsul ya. Betul, doa Brenda sukses selalu dan nah. sehat selalu serta Amin. kalian bisa mendapatkan mobil impian kalian nah itu teman-teman, ada lagi? Oke. oke, berikut tadi yang telah kita uraikan sama-sama semoga konten ini bisa bermanfaat buat tolak ukur teman-teman yang akan membeli mobil kendaraan, mobil bekas tentunya yang mungkin harganya bisa merekomendasi teman-teman, saya dari di Sauto, ya, dulu Brenda nah kami mohon pamit undur diri Mohon maaf apabila ada yang salah dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Saya ucapkan, hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses di Rosa Auto. Ha. Terima kasih sudah menonton.